Siapa sih yang gak gemes melihat kelakuan Abang L diajari doa Sebelum makan Ia keciduk makan duluan Hanya mangguk-mangguk aja Wah abang Ini mangguk karena keenakan Mamam atau mangguk Karena diajari doa ya guys ya Eh kalau mau makan Apa baca doa mau makan Bismillahirrahmanirrahim Sebelum makan dipacu dulu. Allahumma barik lana fima rozatana wakina ada benar.